sesuai porsi ya Assalamualaikum, mari ini kita dikasih makan enak dari luka CS. Ayo ini namanya nasi kapsa. Uh, mantap. Ini ada sayurannya. Ini ada sambal matanya ayo tunggu nanti mamanya luka yang taruh ama jangan di situ jangan pegang adi ma nanti adik menangis wow ini namanya nasi kapsa ayo Ini ambillah punya kalian Tadi dia ketawa Makasih sesuai porsi ya. Jangan malu-malu. Jangan aku udah mikir duluan saya. <laughs> saya ngilir duluan. Punya tadi sana tuh taruh. Ayo Bi Ayo Taruh Taruh Mat Amat ambil sampah Iya ditaruh lah Wih Ini lah orang Arab kayak biji makanya. Wow Mantap Tadi kamu masih panas kali enak ya Iya Dari enak Mau dikukus Oh iya Ima, luka. Yala kan. Mm. Amat ember cuci tangan dulu nak. Yeah. Mat, ayo, mau mm. um, cuci tangan. Mm. Dede sini. Mm. Mm. Mm. Oh. Oke, okay, kita makan guys. Hmm. Ayo makan, Dede. Ah? Nah. Dede Sampai sudah bayang. itu dicintakan belum? mau hmm. Ini? Hmm. So, Ini apa? Ini yang mau sabar Pas. Ah? Hmm, tahu bang. Enak banget tuh. sana. Nah, Kecil. Susu oh, Sini ini. itu dekat di Oke okay. Sini, baru misu sini, sini Sini, Ayo, semua kem. kem kem kem enak, sini, hmm. sini, sini dekat, Oke, oke, Oke, Pada deh. Makan deh ya. De. Jadi e de makan apa ini? Ya Allah, kayak mimpi, mimpi. Ini kalau dijual, harga berapa ini? Mimpi. Berapa? Tuh, enak ini mimpi. Coba nasi maida kayak begini mimpi. Sambil terus Habis terus ya? Mm -mm. Karena masaknya banyak, dia hmm. Biar... lagi ini Kita gak makan Karena Sini kita makan, kan oh, enggak? Atau bilang saya Nabil kalian yang jadi tukang masak aja Boleh, kita juga bisa masak Gini, banyak masak begini itu. ya Kayaknya semua ngambil ya mm -hmm. kalau enak Kan itunya semuanya sama, cuma kurang buling-buling Sada kemana? Hmm? Sada kemana? kan keluar hangus dia makan sambal saya disuruh terus belajar masak begini. ini ya sebenarnya kan gampang-gampang aja biar banyak dapur rasa ya kan masaknya sekali banyak uh. lama ayamnya Ini. ya banyak yang nanya minta seporsi kalau seporsi itu aku masaknya e -e. gimana kan buat e -e. orang satu gitu maksudnya atau sarapannya nasi top saja bang <tuk> <tuk> <tuk> <Mungkin> mantep <juga> ya <tuk> berbeda beda mana? nasi kuning lah. Raunya banyak macam macam. coba, bikin sarapan ya, nanti coba. tapi minimal pemesanannya empat porsi atau lima porsi gitu. Hmm? ayamnya dikecilin gitu dikasih lah harganya satu porsinya berapa Tuh. gampang gitu bro. saya sambil lupa suapinya oh. kecil tapi nganutnya udah deh itu kakak Lukanya lagi makannya. dia nyandar di amal lagi hmm. Hmm. ini ini hmm nanti habis nasinya nih kakak lukanya katanya aku nggak mau nasi kapsa maunya apa tadi aku bilang aku bikin nasi kapsa ya katanya nggak mau nggak suka kenapa nggak suka nasi kuning gak, aku bilang bukan nasi kuning tapi hasilnya disuka ya saya si masih dina kasih itu kasih fotonya Dan dina mau aku mau aku mau maksudnya dia aslinya suka nasi kapsa suka, gitu. semuanya suka paling yang kurang suka suami kenapa dia enggak suka? enggak tahu maka enggak apa sih? iya, tentunya minum dulu nanti habis ini cinta nasi kapsa semuanya ini ini tuh berapa porsi ya? Apa? Berapa porsi ini? Ketahui. Berapa? Lima orang. Lima. <tis> dina lapun aja bikin. Kalau kasih sedikit nasi. Terus abet. Ini pe kurudu sampemu. Lihat ini ini itu kan kaki-kakinya nih kita enggak makan. Mau dibuang. Astaga, mimpi apa semalam dapat nasi cup Bulan itu, kalau ada duit, kita pesan nasi kacang. Aku bilang, karena orang lain ini nggak dibikinin makan. Gimana sih? Bilang-bilang aja, ya. Aku <guluh> gunakan, <guluh> aku gimana? Katanya aku bilang, Apapis, "Mau bikin ikan bakar, tapi ada bekas ya." Ini, ini masih suka kakinya. Mama, buang ya, hmm. aku bilang. Hmm. Bicara sama dede, abie mau ke dia Ikan bakar apa kak? Saya udah ngas Tak apa, bisa ngasih ya, dede Kaksa aja, apa? Anak musah, mak Bicara, ini dede tubuh, ya Tentu eh, gak, dede, Mau ya. oh, telepon, ya, Banyak makan baklap-lalap ke ini air, Airnya lancar Dede, di mana enak bilang apa, jadi di tapi ya. dilarang teman makan lafis. Oh, nggak boleh. Karena itu sakit lambung. Makan tapi seminggu sekali aja. Jangan ya, ya EM, banyak. Jangan banyak. Iya. ya, ya. ya. ya karena pasti bersih kita tuh. Kebutan kayak orang satu tahun gak makan halo, halo. <laughs> Ini mereka dari dulu Suruh pesan nasi kapsat terus nih Anak-anak hmm. Pas saya makan dari sini hmm. Suruh pesan terus <laughs> Seberapa yang suruh belajar bikin Mana belajarnya juga gampang Kalau nih, hmm. Hmm. kita bikin nasi kuning Maksudnya kalau kita bikin nasi kuning Banyak ke lau boleh juga Ini bumbunya dihalusin Bumbunya Apa bumbu dihalusin Yang dihalusin itu Bawang merah sama bawang putih hmm. Kita pakai blender itu Tapi yang bukan, <tuh> halusin ini. Yang bukan <tuh> halusin. <Lendernya> Bumbu Bumbu Bumbu Bumbu Campur sama bumbu. yang iya camatnya hmm. yang banyak Ada bumbu kapsa hmm. Kalau nggak ada bumbu kapsa hmm. Mungkin ya kurangnya itulah Kurang enak hmm. itu Ada hmm. jeruk Ada jeruk yang hitam itu Jeruk kering Maksudnya nggak bisa bikin sendiri gitu bumbunya semua gitu semua bumbu gitu dipasang sama gitu kali. nggak tahu maksudnya kita bikin sendiri itu nggak enak enak eh. tapi bumbunya harus lengkap hmm. kunir semua bumbu gitu dicampurkan itu tujuh tuju warna bumbu kayak hmm. terus ada jeruk hitam itu yang kering hmm. Apalagi yang hijau-hijau itu namanya apa habahan kalau nanti kalau indonya apa yang... eh? ah, ijo -ijo. Kecil -kecil, ya hijau-hijau sekecil-kecilnya bilangnya di atau habahan loh, loh, loh, loh. saya banyak bumbu yang nggak tahu saya nggak tahu namanya loh, <tuh> Jintan ketumbar aja saya nggak bisa bedain Jintan mau ketumbar bedalah Maksudnya Bahasa Arabnya oh. Kalau Arabnya saya tahu Kalau dikasih Indonesia itu kadang Iyo, saya bingung betul. <laughs> Jintan kadang kembali ketumbar Ketumbar kembali jintan Bisa salah kasih resep orang hmm. kan? uh -huh. Arabnya sih kita tahu Tapi Indonesia nya kadang kita bingung udah kebiasaan Arab. Yeah. Belinya kan di Arab. Mana saya tahu banyak bumbu di sini? Bos saya tahu karena bumbu saya masak di sini. <laughs> di Indo enggak saya masak-masak jadi gitu. Itu dulu dia ya di kamus. Tapi beda masakannya orang itu kan lebih banyak lagi. Yeah, wow. <laughs> Ahmad. <tuk> cari ngambil payu. Karena aku habis lembar. <tuk> saya kan masih ada itu, ada lambung jadi takut banyak jeruk. aman, hmm? bilang saling umi peair kong. ini oh. bijinya oh. pakai itu, ada aman dia. Ya? de, de, de, de, de, de, de. kalian ya? orang yang Baru dia aja kita udah ributan ke ya orang satu abad gak makan-makan. Mak -makan. <tuk> <kita ap> <tuk>